Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada selamat siang Kembali di TV hadir Untuk mengabarkan Kabar terbaru Kabar bahagia seputar Les Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan Channel ini jangan lupa Para sahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen Dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslor Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada unggahan spesial dari kanop Ampratiwi. Kita simak, para sahabat. 17 jam yang lalu ini mengunggah atau memposting foto dua keluarga besar antara keluarga Bunda Lesti Kejora dan keluarga Bapak Bilar Kita simak di kalimat yang diunggah atau diposting oleh Kak Nova Semoga kalian diberikan kesehatan, ketabahan dalam menghadapi segala ujian Selalu dilindungi dan dilimpahkan rezekinya Itulah kalimat doa dari Kak Nova untuk dua keluarga besar Yang banyak sekali Rintangan dan ujiannya Persahabat ya Semoga idola kesenangan kita Dan keluarga besar selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Kemudian Persahabat kita simak juga di unggahan Leslar What Atau L2W Mengunggah sebuah kalimat Leslar dan Leslaw Lovers gak pernah nyenggol Kalau nggak disenggol duluan Lebih baik urus idola kalian Jangan idola kami Kalian juga sering mantau akun-akun kami Padahal kami sibuk dengan proyek Dan program kemanusiaan Itu persahabat ya Dipahami Ini untuk netizen-netizen julid dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Kalau sampai akun ini berbicara, memang sudah keterlaluan mereka. Sebenarnya mereka juga suka niru yang kita lakuin. Tapi kami juga diam saja. Kalau Leslar dan Lesla Lovers bereaksi, berarti memang udah keterlaluan. Jadilah fanbase yang punya identitas, jangan suka urus idola orang lain. Tuh persahabat ya. Ini kalimat yang luar biasa dari L2W Langsung angkat bicara juga bersahabat ya Mengenai postingan komentar netizen yang selalu nyinyir Yang selalu syirik kepada idola kesayangan kita Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan dari akun Instagram Indri Anuskor Anwar31, mengatakan, Gak nyenggol, gak senang kali ya, jadi fanbase tuh yang bermutu. Urus idola masing-masing, jangan suka urusin idola orang lain. Ini juga persahabat ya, kalimat komentar yang positif, mengingatkan untuk para netizen, lebih baik urus idola masing-masing. Kemudian persahabat kita simak juga di unggahan Technovi. Tenovi semalam mengunggah sebuah postingan video tiktokan persahabat ya Bareng sahabat-sahabat lainnya kita simak persahabat sini. Tenovi minta maaf sama Ibu Lesti ya Hasil meeting nih boleh sih kejuara maafin ya bu Lesti kejuara maaf dari kita ya bu tuh Ternyata persahabat ya Tenovi meminta maaf nih langsung kepada Bunda Lesi Kejora bersama Kak Artini dan Kak Ailati Hayu dan disimak juga di kalimat komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan dari akun kalau jadi sahabat dan tinggal jadi mengatakan isi meetingnya nanti pas overdosis tangannya gini rumah sakit begini nyawa begini udah hafal skuy rekam katanya tuh ya ini sih cute banget insya Allah mudah-mudahan Leslar team selalu kompak dan selalu solid untuk menyuguhkan kejutan-kejutan spesial bahagia untuk warga Korohan. Berikutnya, para sahabat, kita simak juga di IGN-nya Bang Lintar. Satu jam yang lalu ini mengunggah video. Tim Leslar Entertainment lagi makan siang bersama. Ada Mas Gongli terpantau, para sahabat, ya. Kita lihat tim Leslar, ada Bang Boril juga. Kata Bang Lintar, Bang Boril lagi ulang tahun katanya tuh di makan hari ini. Kita doang ke persahabat mudah-mudahan tim Leslar Entertainment selalu sehat dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya di channel YouTube Leslar Entertainment. Kita selalu menunggu dan selalu menantikan vitamin-vitamin bahagia yang akan disuguhkan lewat channel YouTube Leslar Entertainment. Dan berikutnya juga persahabat disimak nih Kita tentunya kangen banget ya dengan baby L Yang begitu menggemaskan Udah seharian full kita nggak melihat abang Fatih Saat video kelebaran Bunda Lesti kejora pun persahabat ya Bunda Lesti Ini sedih sekali Masya Allah persahabat ya Sayang dari seorang ibu kepada anaknya luar biasa mudah-mudahan keluarga besar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kegabar berikutnya persahabat disimak juga kita mampir ke fashionnya Rizky Bila perhatikan jaket yang dipakai oleh Bapak Bilal saat jalan-jalan bareng Bunda Lesti Kejora. ini harganya sangat fantastis dibanderol seharga Rp60.000.000 rp 60. Masya Allah Harga jaketnya hanya 60 juta luar biasa. Mudah-mudahan berkah, barokah dan selalu diberikan kelancar rezekinya. Amin. Kita juga masih menunggu cedukan terbaru, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya dari idola kita. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya.